ini adalah pesawat Dolphin serinya L 29 asal negara Cekoslovakia ini jenis pesawat latih lanjut untuk kecepatan jelajah 590 km per jam Wah, sangat kencang sekali ya 590 km per jam untuk akomodasinya dua awak untuk sejarahnya tahun 1965 sampai 1983 itu masuk dalam kekuatan wing pendidikan lanut adusyepto dan seras dan 1984 diabadikan di museum pusat TNI AU Dirgantara Mandala Ayo kita selidiki Bagaimana pesawatnya